Kembali lagi kawan-kawan di video saya Jadi saya ingin jelaskan sedikit tentang Pembuatan laser Baik dioda maupun CO2 Menggunakan Motherboard SKR Version 1.3 ya, Kira-kira seperti ini Uh, jadi dengan bot ini saya tidak menggunakan Marlin tapi nanti akan menggunakan Smoothieware Smoothieware itu adalah satu firmware yang uh, lebih kompatibel begitu dengan CNC maupun laser ya kalau untuk 3D printer Smoothieware lebih bagus gitu. cuman kalau untuk Marlin menggunakan bot SQR seperti ini, ini lebih lebih bagus ya karena nanti penggunakannya adalah laser itu dituntut untuk e, 32 bit sedangkan kalau 3D printer itu hanya cukup 8 bit saja jadi menggunakan RAMS atau MKS 3D printer sudah working ya tapi kalau untuk membuat laser maupun spindle CNC kita mengkait dengan 32 bit yang paling murah seperti ini ya kawan-kawan ini paling murah 400 ribunan ya e, yang lebih bagus lagi ada yaitu menggunakan MGS s -Base atau MGS Gen L MGS s maupun MGS Ken L Atau menggunakan Riam, Riam itu seperti Arduino Mega 2560 Cuman dia sudah 32 bit seperti itu. Baik langsung saja Seperti apa untuk Konfigurasi SKR Version 1.3 ya. Saya akan Menambahi modul LCD 12864 ya ini, dengan nanti pengkabelan LCD-nya saya menggunakan kabel modifikasi seperti ini ya. Langsung saja saya akan membuka. Baik, yang pertama jangan lupa. Baik yang pertama jangan lupa. Ini saya memiliki memory card atau SD card, dimasukkan ke dalam SD card TF di mainboard. Selanjutnya, saya akan masukkan kabel data. Dan jangan lupa posisi jumper dibalik di paling, saya anggap ini kanan lah ya Itu. saya akan masukkan di kabel, saya akan masukkan ke dalam laptop teman-teman. Eh, pertama kita buka Device Manager. Di sini kita tidak perlu menginstall driver apa-apa ya. Kecuali kalau kita menggunakan macOS ataupun Linux, maka SomuTIware diharuskan menggunakan driver tambahan. Di sini cukup kita mengecek saja ya. Pertama SomuTIware DFU. SomuTIware DFU itu adalah serial yang membaca sd card ke dalam laptop jadi ketika mainboard dimasukkan sd card akan plug and play Kan kelihatan akan muncul seperti ini nah sd card nya akan berubah usb drive dia akan memunculkan satu konfigurasi firmware dan config gitu. selanjutnya smoothie usb serial di disini kompot 6 ini fungsinya untuk menjalankan aplikasi lightburn Ataupun laser grbl atau yang lain Jadi ini adalah kabel usb serial ya Baik langsung saja kita akan melihat uh, usb drive nya Usb drive ini adalah isi yang pertama firmware Firmware itu silakan anda cari Steamware, Smoothieware, ya, Smoothieware, bukan Marlin ya, ingat bukan Marlin, bukan GRBL, tapi Smoothieware. Ini yang versi, saya menggunakan versi 2019 ya, karena yang cocok dengan SGR itu 2019, kalau yang 2021 yang terbaru, dia akan error, maka saya mengambil yang 2019. Lalu selanjutnya konfliknya kita bisa edit, dengan menggunakan Notepad++, teman-teman bisa mengedit. Silakan mau sesuaikan dengan boardnya ya. Utamanya yaitu di laser modul pin. Ini pinnya ini kita harus atur PWM. PWM itu adalah eh, tenaga atau daya laser. Ini nanti pinnya harus dikeluarkan di pin berapa? Kalau di SIR ini bisa 2,5, 2.5 sori, 2.5 atau 2.0. Ini adalah pin pada SQR. Saya akan coba dulu skematiknya Oke teman-teman, di sini adalah tampilan mainboard skematik dari SKR version 1.3. Di sini teman-teman bisa mengatur pinnya sesuai yang teman-teman mau. Mau menggunakan bed pada pin 2.5 boleh. Mau menggunakan 2.0 letaknya pada servo boleh. Atau menggunakan EXP. Eh, Di sini 3,25 boleh, apapun boleh. Yang jelas konfigurasi harus disesuaikan. Di sini saya menggunakan 2.0 ya. Ini bisa. Selanjutnya laser fire. Laser fire itu adalah dia itu menghidupkan lasernya laser hidup ketika dia itu membuat raster ini otomatis harus gerakannya cepat daya hidup laser itu harus cepat kecepatan kurang lebih 0, berapa second lah per detik ya per detik hitungannya jadi dia saya menggunakan pin 2, atau 2.6 2.6 2.6 atau 2. Saya ganti saja di sini ya. 2.4 Misalnya 2.4 berarti saya menggunakan HE1. HS1 ini adalah fungsinya biasanya untuk hot end ya. Hot end 1 boleh teman-teman dikasih untuk hot end 2 yaitu pinnya 2.7 atau fan pada fan 2.3. Silakan yang lebih baik pakai ini ya 2,5 2.5 2.7 2.4 lalu PWM-nya memakai servo. Ini servonya ya cuman yang perlu digarisbawahi teman-teman ini berbahaya karena laser itu nanti akan menjadi uh, over, over daya gitu ya, over power lah ya karena keluaran dari pin 25, 22, 22, 27, 24, 23, ini 12 volt padahal uh, batasan dari pin itu hanya 5 volt jadi harus power supply, power supply dari laser fire itu harus maksimal 5 volt. Nah ketika pada pin-pin ini tadi mengeluarkan lebih dari 5 volt ini berbahaya. Maka hati-hati teman-teman kalau bisa menggunakan eh, dimodif ya dikecilkan dayanya atau dikonfigurasi di dalam. Semutivewer di sini ya. Uh, selanjutnya selain PWM dan laser fire maka perlu uh, mungkin settingan LCD-nya ya. LCD ini tidak semuanya bisa di SQR ya. Makanya perlu saya modif dengan menggunakan kabel kabel seperti ini. Encoder ini pastikan di 3.25, 3.26, ini encoder A dan encoder B. Ini encoder itu apa? Rotary encoder itu, ini maksudnya ya, biar bisa diputar. Ya kan percuma kalau ada firmware tapi tidak bisa kita operasikan. Maka perlu kita adakan, kita aktifkan encoder ini ini perlu terus untuk yang bawah semisal eh modul bus alarm kalau mau di non tinggal di Kamen saja di komen seperti ini tinggal di Kamen karena bagi saya ini tidak penting saya komen ya terus kemudian untuk nah, motor untuk pin motor ini pada stepper modul pin port and pin number appending. Ya. Ini ada Alfa step, ada beta step, ada gamma step. Ini semuanya memiliki pin masing-masing. Silakan teman-teman melihat di skematiknya pin pada motor itu apa. Ini ya, ini N step dir, ya, N step dir ini masing-masing uh, berbeda pada setiap motherboardnya. Oke okay. saya kira itu teman-teman yang bisa saya jelaskan Kalau sudah kita langsung save Config Jangan lupa kita cabut USB nya ya Kita bisa cabut USB nya Seperti ini Lalu kita masukkan kembali ini otomatis dia akan me, me firmware yang baru ya baik tadi konfigurasi SmoothieWire sekarang saya ingin menambahkan modul LCD Ripwrap 12.8.6.4 ya teman-teman bisa Melihat di sini settingannya adalah baik. Hey, pengkabelan seperti ini ya. Bisa di screenshot, silakan mau di screenshot. Kalau mau di screenshot bisa ya teman-teman ya, screenshot aja. nanti hasilnya akan seperti ini ya kira-kira tampilannya akan seperti itu jadi ketika saya LCD sudah terpasang dengan baik ya di sini 100% adalah speed ya. Kemudian ini persen yang ini adalah daya laser Selanjutnya saya akan membuka software LightBurn ya. Pertama kita masuk dulu ke komport Lalu saya menggunakan SmoothieWare. Ya saya tidak lagi menggunakan Marlin karena Marlin tidak kompatibel dengan laser saya menggunakan Smoothieware settingan selanjutnya adalah di pengaturan kita centang Enable Smoothie Clustering ya, Smoothie-Smoothieware ini kita aktifkan saya akan membuat contoh ya Oh, seperti ini, file inline, kemudian power. Jangan lupa, jangan terlalu besar. Di sini, saya setting 20 itu sudah besar, ya. Saya kurangi menjadi 10 saja. Lalu, selanjutnya, saya start, ya. Saya kita lihat. Ini laser sudah jalan, kemudian motor juga sudah jalan. Ini adalah motor X, dan ini motor Y. Lalu, di sini ada dua lampu. Lampu ini adalah lampu PWM dan ini adalah lampu laser fire ini, ini saya simulasikan dulu menggunakan lampu led gitu, gitu. oke, eh, tinggal saya pasang ke mesin lasernya ya oke pada intinya adalah mainboard SKR version 1.3 ini sudah bisa dipakai untuk laser dengan syarat menggunakan eh uh, yang versi 2019. Saya kira itu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.